serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dan bahagia mengenai Bunda Lesti tentunya baiklah para untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini di kabar pertama kita awal dengan kabar yang sangat membanggakan dengan karya Lesti Kejora video musik terpopuler nomor 3 sekali seumur hidup masya Allah Keren dan luar biasa, karya Bunda Lesti. Sekali seumur hidup tembus menjadi terpopuler nomor tiga. Luar biasa, persahabat ya. Mudah-mudahan Bunda Lesti Kejera selalu memberikan karya terbaik. Dan untuk viewersnya juga sudah mencapai 34 juta kali ditonton. Ini keren banget, persahabatnya. Yuk semuanya terus putar lagu-lagu Bunda Lesti Kejora. Mudah-mudahan Bunda Lesti ini selalu memberikan karya terbaiknya. Amin. Kita lihat juga persahabat di gambar selanjutnya. Ada sebuah tentunya kalimat info yang kita dapatkan dari Fatihah Kejora. Perhatikan persahabat. Oke, back to karya Bunda Lesti yuk guys. Kita mulai. Genderang perang bukan dengan kata-kata yang tidak dapat kita pertanggungjawabkan nantinya. Tapi dengan support totalitas karya dan prestasi Lesti. Dia bertalenta dan layak diapresiasi, saat dangdut dipandang sebelah mata, sosok Lesti Kejora muncul, memberi atmosfer baru untuk industri musik dangdut Indonesia. Yang kini banyak diminati oleh anak-anak muda, sebuah penghargaan ada di depan mata Indonesian Dangdut Award. Rapatkan barisan kawan, alihkan semua energi sedih dan lain sebagainya menjadi kebanggaan, akan hal-hal positif. Kalau bisa kita sahabat tiga penghargaan, kenapa harus satu? Sikat semua kawan, bismillah, ini keren banget. Informasi untuk semuanya, kita wajib dukung Bunda Lesti di Ajang Ida 2022. Kita diwajibkan bersahabatnya untuk memvoting di sosial media Ida Siar. Kita wajib memborong tiga piala penghargaan sekaligus di Ajang Ida kita buktikan bahwa fans Bunda Lesti emang tetap kompak dan solid untuk mendukung karya terbaik Lesti Kejora berikutnya disimak juga diunggahan Ayah Kejora bersahabat dia ayah Kejora mengunggah sebuah postingan foto momen ketika umroh bersahabat dia Masya Allah sehat-sehat untuk Ayah Kejora dan selalu bahagia mudah-mudahan Ayah selalu diberikan kekuatan kesabaran dan mudah-mudahan Ayah kejora selalu menjadi pelindung buat Lesti Amin. Kita simak juga kalimat yang dituliskan oleh ayah kejora di sini: "Bisa akrab dengan siapapun, walaupun awalnya nggak kenal dan nggak mengerti bahasanya. Masya Allah, luar biasa, makin bertambah tentunya sahabat-sahabat, teman di sana bersama ya, dia saat umroh." Masya Allah. Berkas selalu umrohnya persahabat ya, kita doakan untuk ayah keluarga dan semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Berikutnya disimak persahabat, ada potret ayah kejora bersama Adam Kidron, ini keren banget, ayah yang sangat hebat, ayah yang selalu melindungi putri tercintanya. Disimak persahabat ya, kalimat caption yang dituliskan oleh Adam Kidron. Ilustrasi baru dan luar biasa dari Lesti Kejora, salah satu penyanyi terhebat yang pernah saya temui. Oleh Marmar Marimoto, yang merupakan salah satu seniman terhebat yang pernah saya temui. Sebuah mahakarya impresionis dari dua wanita masterful baru saya bangga. Untuk mengetahui wanita oleh wanita Lesti Kejora memiliki cetakan asli untuk Anda Dan kehidupan akan membawa Anda lebih banyak bunga Wow, ini keren banget persahabat ya Kita doakan, mudah-mudahan ada project job lagi ya Dengan Adam Kidron, Lesti Kejora emang selalu membuat kita bangga Berikutnya disimak juga persahabat ya Ada cedukan Vitamin, ini video lama yang baru di upper sahabat ya, momen Lesti Kejora dan Rizky Bilar Ke acara persahabatan Gala Premier, Cinta Subuh Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Bunda Lesti Mudah-mudahan Bunda Lesti selalu dibahagiakan oleh Rizky Bilar Dan Rizky Bilar pun persahabat ya, pribadi menjadi lebih baik Menjadi imam dan tentunya menjadi kepala keluarga Untuk Lesti dan Abang L Mudah-mudahan selalu bisa mengayomi rumah tangganya, amin. Ya, Rabbal alamin. Kita lihat juga bersama di kalimat komentar ini. Sini banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Di antaranya dari akun Arfian Yari mengatakan masya Allah yang akur, ya kakak dan dede, semua ujian, semoga bahagia selalu. Semangat itu kalimat komentar support yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai Lesti Rizky Bilar. Kemudian disimak juga bersahabat Ada potret ayah kejora dan abang El. Abang El memang selalu membuat kita semangat Membuat kita bangkit sebagai fans Dengan masalah yang ditimpa persahabatnya Ke rumah tangga <tuh> Dengan masalah yang menimpa rumah tangga Leslar, Tentunya BBL selalu menjadi penguat Selalu menjadi penyebangan Semoga fans tetap solid tetap tentunya kompak untuk mendukung yang terbaik buat Lesti Kejurah berikutnya juga ada informasi penting dari Ibu Harsiwi mengenai acara konser Happy Sampai Pagi persahabatnya ini info yang didapatkan bahwa acara akan digelar malam hari ini hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat live di Indosiar untuk mengisi acara juga persahabatnya diantaranya ada beberapa jebolan tentunya Indosiar alumni LIDA, alumni DA, bersama jeda ada alumni Bintang Pantura juga. Kita berharap ya, mudah-mudahan mudah Bunda Lesti Kejora bisa kembali hadir dan tampil di panggung Indonesia, Walaupun untuk sekarang ini belum bisa tampil di TV, tetap kita selalu mensupport dan mendoakan yang terbaik untuk Lesti Kejora yang selalu bisa memberikan kebahagiaan di layar kaca. Kita simak juga bersama di kolom komentar, banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan ya. Diantaranya dari akun Instagram, Hayuromi mengatakan, gak ada Lesti, males nonton Indosiar. Semua menunggu kedatangan Lesti tampil di Indosiar. Berharap banget ya, Bunda Lesti bisa kembali memberikan kebahagiaan dan kejutan untuk kita semuanya. Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti Fati Update yang akan selalu memberikan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Kejiora.